tempatu cantik-cantik ini paling di atas tidur saja ini lagi yang ini karena kebanyakan ada tas cover semua sempat kita, kita banyak isinya sehingga kita dinaikkan kita di atas kita. mobil tidak jadi pulang ternyata di dalam cover ya Allah ada satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan sahuna channel Uh, sajian video kali ini menceritakan tentang perjalanan mudik menuju kampung dari Kalimantan Selatan menuju Sulawesi Selatan dan kita uh, mampir di Balikpapan untuk pesawat layannya kemudian ini sampai kita menuju bandara dan dijemput oleh saudara Oke. Okay mudah-mudahan sajian ini bermanfaat. Penyelidik bisa menambah informasi-informasi mengenai uh, proses pemberangkatan uh, melalui pesawat. Terima kasih ya. Jangan lupa like and subscribe ya serta komennya Tidak Ay -ay dua puluh tujuh nomor nomor berapa lagi bu dua sama oh 27 semua mana dua tujuh oh, oh ini ini ini tujuh apa turun hanya melalui di bagian depan di sebelah kiri Anda dan Anda Selamat datang di Makassar. Terima kasih sudah terbang bersama lain sampai jumpa di kami berikutnya. Oke, <tuk> eh, <capek. tuk> kita. kita di Eh, ini, ini, ini. eh Mama. क्या फोन कर रहे पत्ता Barang akhirnya. Anjir, foto saya deh. aja Oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh.